Memupus kemiskinan ekstrim di desa, sebuah opini Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sekalipun PBB tegas memancang dunia tanpa kemiskinan ekstrim pada Sustainable Development Goal atau SDGs 2015 banyak negara khawatir batal menggapai target di tahun 2030 namun Indonesia justru menargetkan kemiskinan ekstrim pupus selambatnya tahun 2024 target akbar itu segera membutuhkan langkah raksasa bukan sekadar pendanaan besar yang lebih mudah didapatkan beralasan kemanusiaan terdalam namun, tahapan di lapangan harus segera dijalankan. Jangan mengulang upaya masa lalu, kalah anggaran ratusan triliun rupiah, cuma mengentaskan ratusan ribu hingga dua jutaan warga miskin. Setiap tahun, tahapan lapangan narasi kemiskinan ekstrim sebagai krak kemiskinan. Yang terlalu sulit dientaskan kini saatnya disingkirkan. Narasi negatif itu dikonstruksi dari pengetahuan terbatas atas hasil survei-survei kemiskinan. Survei menyajikan analisis penyebab warga jatuh ke jurang kemiskinan terdalam, seakan misteri yang mustahil menjangkau keluarga miskin se-Indonesia. Tidak jarang narasi negatif ini menguat lantaran digunakan sebagai dalih terlalu rendahnya penurunan tingkat kemiskinan satu dekade terakhir. Padahal, keluarga miskin ekstrim itu nyata, bisa ditemui di lapangan, disentuh, kemudian ditangani sehari-hari. Yang dibutuhkan mula-mula sensus keluarga se-Indonesia bukan sekedar mengambil contoh survei secara acak dari berbagai kabupaten. Pendataan perlu dijauhkan dari bias objektivisme dan ilusi harapan. Sejatinya jatuh miskin ekstrim tabu diketahui publik. Pendataan yang dijalankan orang luar Yang baru berjumpa beberapa menit Sulit mengungkapnya secara palit Program pengumpulan data yang terlanjur dikenal sebagai dasar proyek bantuan kemiskinan Dapat pula mendorong warga berbondong-bondong Menghapus informasi rezeki sendiri Agar kelak dikelaskan miskin ekstrim. Saat ini, pendataan by name by address atau BNBA paling cocok diterapkan pada tiap rukun tetangga. Kala dijalankan secara partisipatoris oleh 1,5 juta relawan pendataan desa pada RT-RT tempat tinggal mereka sendiri yang paling mengenal ternyata validitas data akhirnya terjaga pendataan mikro RT juga memastikan tiap pendata hanya mengurus sesedikitnya satu sampai lima informasi tetangga mereka sehingga memiliki waktu yang cukup untuk memasukkan data ke aplikasi SDGs Desa tampak salah. Penting percaya desa dan menguatkan ideologi data milik desa. Contohnya, diresmikan dalam Permen Desa nomor 21 tahun 2020, data hasil olahan hingga rekomendasi dari data tersimpan di desa sehingga bisa langsung dimanfaatkan desa hanya desa lah yang bisa mengakses data BNBA warga mereka untuk menyalurkan beragam fasilitas ekonomi dan sosial melalui pendataan mikro terbongkarlah mitos kemuskilan menemui keluarga dan warga miskin sedesa sederah hingga se-indonesia karena himpunan data dari desa itu menangkap golongan dari paling bawah hingga teratas itu hasil penghitungan keragaman aset rumah, lahan, sumber penghasilan, dan tabungan maupun yang semata-mata diukur melalui penghasilan serta pengeluaran bulanan informasi tiap keluarga dan warga miskin ekstrim sudah dilengkapi umur status kerja dan penghasilan atribut informasi lainnya berupa kondisi disabilitas penggunaan sarana pendidikan dan kesehatan asuransi kesehatan serta pekerjaan atribut tiap keluarga miskin berbeda-beda namun Dapat direkapitulasi pada level rukun tetangga, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Karena itu, program dan kegiatan yang asimetris setiap keluarga miskin ekstrim mampu dirancang secara nasional atau khusus untuk provinsi tertentu. Level kabupaten sesuai dengan kondisi kecamatan hingga tingkat desa bahkan di desa pun penanganan keluarga dan warga miskin ekstrim bisa spesifik sesuai dengan kondisi khas tiap warga saat ini dana pengentasan rakyat di kemiskinan ekstrim mencapai 440 triliun penggunaannya terbagi atas kelompok program penurunan beban pengeluaran sebesar 272 triliun dan kelompok program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan sebesar 168 triliun nol kemiskinan dari desa BPS baru saja melaporkan kemiskinan ekstrim mencapai 10,9 juta jiwa target optimistis yang hendak dicapai ialah miskin ekstrim turun hingga 7,2 juta jiwa pada tahun 2024 khusus untuk di desa ada 7,3 jiwa miskin ekstrim saat ini kemudian hendak diuntaskan hingga tinggal 4,8 juta jiwa namun dengan refleksi pengalaman baik di desa Mengolah warga yang menjalani isolasi mandiri lebih tepat memaktuk target nol kemiskinan dari desa pada tahun 2024 Pencapaiannya membutuhkan syarat penanganan mikro selepel RT Mulai pendataan, penetapan keluarga miskin ekstrim, pilihan kegiatan, keberlanjutan program, dan kerelawanan warga Indeks desa membangun tahun 2021 menghasilkan 56.367 desa Bersatus sangat tertinggal Tertinggal dan berkembang Di status desa inilah keluarga miskin ekstrim terbentang tinggal Artinya rata-rata satu desa itu dihuni 130 jiwa atau 32 keluarga miskin ekstrim BPS pada Maret 2021 melaporkan garis kemiskinan desa sebesar Rp450.185 per kapita per bulan artinya pembunuhan 2100 KKL kapita atau per hari senilai Rp15.000 per kapita atau per hari karena itu untuk setiap desa dibutuhkan anggaran harian penanganan warga miskin ekstrim rata-rata 1943 rupiah dalam hal makanan demi mengurangi pengeluaran warga miskin ekstrim kementerian desa mencanangkan gerakan asupan kalori harian sebanyak 10 keluarga menengah dan kaya Desa perlu menambah piring makanan masing-masing Untuk tiga keluarga miskin ekstrim Dapat pula pemerintah desa memanfaatkan dana desa Menyediakan beras Sementara warga desa bergotong royong Menyiapkan lauk pauk harian Di awal abad ini Hernando de Soto memamerkan besarnya aset warga miskin Andai diakui resmi oleh negara jika tanah dan tempat tinggal mereka disertifikasi dan alat-alat produksi sederhana didaftarkan nilainya melebihi aset orang kaya sedunia presiden Joko Widodo telah memulai sertifikasi puluhan juta persil lahan sertifikasi lahan dan rumah jelas juga dibutuhkan keluarga miskin ekstrim di desa Airbah kegiatan pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrim desa mulai tahun ini perlu diwadahi kelembagaan yang tepat berada di tengah hunian mereka. posyandu kesejahteraan segera dikuatkan menjadi lokus beragam kegiatan. Ini bukan lembaga baru, hanya menambahkan fungsi layanan sosial pada 660.116 posyandu saat ini gerakan asupan kalori harian BLT dana desa bedah rumah terpadu dilaksanakan posyandu kesejahteraan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh